ya bang belum bang, nih apa nih pakai bit hitam ya atau scoopy bit hitam, bit hitam atau, atau scoopy. scoopy tapi belum pasti Honda bit, bit hitam What? bit hitam atau scoopy bit hitam atau scoopy hitam ya yeah belum pasti tuh. Karena yang menghubungkan itu itu disampaikan itu tadi kalau uh, ada hitam seperti hitam posisi terakhir di lokasi 10 menit yang lewat. Malam ini kita akan melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang mana diduga pelaku berasal dari wilayah Kota Pekanbaru, tujuannya mengantar terkait tersebut ke wilayah Bangkinang. Menurut informasi yang kita dapat, target berada di Jalan Pekanbaru Bangkinang, nanti akan singgah di SPBU Inggris Nah, untuk ciri-ciri pelaku pakai motor Honda Beat hitam umur 35 tahun tahun nama 12 namanya kita tengok apa Oke, okay, sah. Gimana? Okay, okay. Di ya? Yeah. Mau digerak Mana bahannya? Mana bahannya? Coba. Cepat. Mana bahannya? Di mana Cepat, Where? cepat. Kita Bapak banyak. How? How? How how? Diam, Damn. diam Diam Diam, diem Diam, no. Diam Diam. No. Diam enggak? No. 100 di depan BB ada? Berapa banyak di apa menyusul di Achika dekat apa? Lewat apa? Ya ya, tahu kan tahu kan okay. oke okay. kau okay. diharap oh. diharap diharap diharap diharap diharap diharap kau oh. oh. apa pak siapa pengatuh api kita Dari mana? Di Di Jalan aja, jalan aja, Bang. Jadi kita bekerja saja Pak Ya, harusnya tidak uh, Mana sudah lihat semua Disuruh siapa? Pak Ardi Pak Iki. Iki. Iki. Iki Berapa banyak nih? Pertanyaan, kita cuma disuruh aja Pak Disuruh siapa? Mardi Mardi ya Mardi dimana? di mana? Pekan di Pekanbaru Baru, saya tidak tahu ya Kau ngambil tadi Pekan di mana? Dekat Panam Dekat Panam Tahu rumahnya? Tahu rumahnya? Tidak tahu Tidak tahu Masa tidak tahu? Tidak tahu juga Pak Aku Udah, gini, kok masih berkelip lagi? Gimana jumpa tadi? 56 menit, ada cuma tampan 2 tambahan di rumahnya. Cepang. Enggak di tempat di gangnya aja, Bang. Dilemparnya. Iya. Nah, kan Mardi. enggak so, Kalau memang itu, dari, e, dari belakang, dobra Dari belakang, dong. karena di belakangnya Dari belakang, dong. Dari belakang, dong. Dari belakang, buang Dari uh, belakang, buang buang. Kiri kanan Kiri. belakang, dong. Dari nanti resep-sep kembangannya menyaksikan bang, pesan tersangka satu orang di mobil bang dedian di lah oh iya mah dediyan setempe itu lah, gak nunggantuk aja iya mah, buat gue, gue rumah sulat kiri ini merah kok ini merah gori gak, yang secik deh tas belakang Masuk, masuk. Hei, hei. Diam, diam, Bak. diam. Bak. diam. Dia Hidupkan lampu. Mana oh. oh. bahan tadi? Sama siapa? kat Aku. Tak tahu. Tu, bang. Nak tahu. Kan itu bang. Tak tahu. Itu bang. Nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Nyalakan tentang sini. Duduk, duduk. Iya? Iya. Tapi, sama dia. Yeah. sama dia. ada, Yang lalu. banyak turun semua kakak tidak tu, Tidak ada insyaallah Yang tadi Kak serahkan. <tid>. Nah, tadi. <tid>. Berapa banyak tuh? Ya, oh, ya Enggak ya. Pak. di mana Kak tadi? Di, pasal, kaca, kaca. di, pasalnya, di Pensa, Siapa menyuruh? Samsul. Katilah barang Tiga Itu yang sertifikat ini yang 18325. Ada ada yang itu juga, Pak. ada dentum. ada mau tunggu biar kami cek. Dih, lang -lang -lang. Hmm. Tidak, tidak, tidak, itu tadi batinya ya. yang dah aku bikin kamar gitu. ada lagi nak yang satu ini aja. ini yang betul ya. Oke, kok. Kau, kau pergi sana. Mungkin, di sana 1. kau. Berarti tuh tak bisa dia tahu gudang, cuma dia lihat ya, tahu ya kita perhelatan atau di sini tempatnya kan dapat ke dia cuma karena coba ini kamu ini timba Itu mau jadi lebih loh yang itu aku tanya tuh sama teh erik tadi bu, nanti dikasih sama mama sabar mama tuh enak rumput mama mama iya ibu dua tiga tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sembilan empat <San>